sekarang kita berburu nah. durian hasil hari ini belum lagi yang di sana guys masih banyak lagi ini sudah digantung-gantung guys siap yes. ready durian montong guys wah ini kira-kira harganya berapa guys segini sampai berapa mas datang itu 100 mas karena durianannya ya, teksturnya putar manis mas hmm. teksturnya lembut langsung pecah di mulutnya hmm. ini betulnya atas nih <tuk> <tuk> hmm matang ya gitu. yang hobi durian jangan lupa mampir tapi mulainya bawa anu kalau mau makan gratis guys ya habis makan dia ya paras-paras dulu di bawah tebun hmm. <laughs> kalau nggak mau paras hmm. ya Siapkan ya, bawa mas kawin ya, saya 70 80 lah. karena ini, bukan amatiran nih guys, ini bukan kawin nih, asli nih durian tanaman. nih lihat, masa di pohon ini guys, ini bagian.